Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar spesial membanggakan sekali ya untuk warga Konoha Alhamdulillah buat lagu Lesti Kejora instan biasa ini selalu trending di mana mana, di mana, -mana dan pastinya selalu viral di ya. Alhamdulillahnya masuk top 10 di wakun wakunchar joget wow, Wah Allah ini langsung diinformasikan dari akun Pop FM Jakarta Terima kasih ya tentunya selalu men karya Lesti Untuk orang-orang baik mudah-mudahan Selalu kompak makin solid Untuk mendukung yang terbaik Buat karya Lesti Kemudian juga selanjutnya para sahabat kita simak Di story Lesti al fatih Ini menginformasikan juga untuk warga Konoha Ini kabar baik banget Alhamdulillah Bunda Lesti Ini tentunya trending 20 di Google Nama Lesti ini lagi trending di Google, trending 20 Wow, ini keren banget persahabat. Makin bangga, makin kagum dengan idola kesayangan Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu bahagia terus Karena tentunya idola kesayangan kita selalu dinantikan oleh banyak orang Terkhusus Lesla Lovers yang sangat benar-benar merindukan Bunda Lesti Alhamdulillah juga bersahabat Ibu ya Bunda Lesti Ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto namun ini tentunya jalur endorse sahabat walaupun endorse tetap kita bahaya sekali melihat Bunda Lesti kembali aktif di akun Instagram pribadinya doakan saja yang terbaik ya mudah-mudahan Bunda L selalu sehat mudah-mudahan apapun yang dilakukan juga selalu dimudahkan dan dilancarkan amin Kemudian juga persahabat berikutnya, kita simaknya bukan hanya tentunya orang Turki saja yang mereaksion lagu Lesti. Ternyata begitu banyak dari mancanegara juga yang tentunya mereaksion lagu insang biasa. Wow, di Indonesia, di negeri sendiri dibully, dihujat. Di negara orang justru persahabat banyak yang kagum dan takjub sama kecora Ini Masya Allah persahabat, luar biasa. Kita wah tentunya harus bangga, harus bahagia, punya idola seperti Lesti yang sangat multitalenta. Apalagi kualitas suara memang selalu terjaga dengan baik, Masya Allah semoga semakin banyak dukungan dari orang baik, semakin banyak doa dan support dari orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Amin. Kita selalu mendoakan, selalu mensupport dan selalu menunggu kejutan bahagia dari idola kita. Mudah-mudahan bersahabat kita mendapatkan kabar baik dari Lesti dan Bilar Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial dari Lesti Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang, ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh